Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa dan yang, di kita yang kita kepada Terima kasih saya Kapra, kepada panitia dan yang saya hormati Pak Ustadz, kecuali yang saya hormati, Ibu RW ya, Dari, Ibu RW ada sebelumnya. Saya tiba-tiba baru duduk, mau berdiri di sudut penanggung jawab. Padahal saya tidak tahu kegiatan ini. Seperti apa jalannya tiba-tiba jadi penanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab ini. Bahaya itu tidak hujan, anak-anak hujan. Saya tanggung jawab. Jadi kita apa -apa. wajib bersyukur. Kita oh, bisa hadir. Sekali lagi, salam hormat saya, salam santun saya kepada yang hadir di sini. Kisah ini sudah banyak dilakukan di beberapa tempat, dan alhamdulillah kita bisa melakukan oh, di sini. Cuma di sini saya hanya bisa memberikan pesan kepada saya, kepada saudara-saudara semua, kepada bapak ibu ibu Beberapa waktu lalu saya diundang oleh ulama kita yaitu Habib Bahar, di sini, kopor itu beberapa hari lalu dalam rangka Islam itu contoh seperti ini kebetulan saya diminta untuk berbicara yang pertama kalinya. Nah, di situ puluhan ribu orang hadir ya sampai ke jalanan. Nah, di situ pesan Habib Bahar terkait Isra Mikraj. Mungkin ada yang pernah mendengar perjalanan Nabi yang dalam sebuah kisah. bahwa di malam di malam itu ya Isra, Isra, Isra itu ya, Isra Mikraj itu bahwa malaikat ibril turun surga membawa cawan emas dari emas kemudian ada air surga kemudian membelah dadanya Al Rasulullah SAW kemudian membesihkan matinya pernah dengar cerita itu? pernah ya? kata Habib Bahar itu adalah pembohongan besar jadi kalau ada pencerama yang, yang menyampaikan itu, itu salah, tidak ada sejarah itu. Maka Habib Bahar menjelaskan ada beberapa kitab-kitab terkait Israq Mi'laj. Itu ada beberapa kitab yang banyak itu ada di video itu, di video saya itu. Nah ini benar-benar di bahwa itu salah, itu tidak benar, tidak seperti itu sejarah itu, tidak ada itu. Jadi, keliru, keliru, mengambil oh, informasi. Nah, ini langsung yang disampaikan oleh Habib Bahar di Smith, dimana beliau adalah di antara keturunan Rasulullah SAW yang ada sekarang. Yang terakhir dari saya, ini yang terakhir. Saya hanya bisa berpesan. Menjelang Pilpres 2024 ini, sudah mulai ramai. Yang ramai kulit adalah orang saling mencaci, saling memaki, saling menyemangku. Artinya, orang-orang yang ada di media-media sosial itu yang kadang presiden itu saat ini mulai panen amal dari para pembencinya mulai panen, dari mana? dari para netizen yang menyebar fitnah kebencian kepada orang-orang yang tampil dan dicalonkan jadi presiden jadi hari ini adalah mulai start para calon calon presiden ini walaupun kita belum tahu siapa yang jelas di situ ada Pak di Pak Prabowo, Pak Ganjar dan kita tahu dan yang lainnya ini mulai ada menyebar fitnah dan kebencian artinya ketiga orang ini saat ini sedang panen amal maka itu saya bisa berpesan kepada kita semua. Beda pilihan dalam capres jangan kita saling caci, jangan saling memaki, jangan menyebar hoax. Setuju? <tuk> perlu pintin, pintin. Jangan sampai saya mendukung A, tetangga saya mendukung B terus tidak tahu ngomong. Itu sama dengan memutus tali silaturahmi dan memutuskan sebalik senaturahmi itu adalah sama saja memangkas sebahagian jalannya rezeki kita atau pintu rezeki kita maka saya punya di situ, kalau bisa mau undang semua itu ya siapa siapapun saya undang diskusi sambil minum kopi sambil lain biar orang lihat oh ini pendukungnya sedikit-sedikit satu tempat minum-minum kopi kita ketawa kenapa saya lakukan itu? karena ini penting elit-elit politik di sana itu di atas mereka itu berbeda tetapi mereka bisa berbagi mereka bisa tersenyum makan enak terus seorang yang enak kita yang bawah yang bukan siapa-siapa yang tidak dikenal oleh capres-capres itu -capres, kita ribu itu namanya rakyat jadi korban-korban politik benar karena nanti akan ada Ya setiap partai ini apalagi membawa nama Masuk agama kita masuk ke dalam politik Contoh Akan muncul nanti Ada Habibnya PDI Ada Kiai PDI Ada Habibnya Gerindra Ada Kiai Gerindra, Ada Habibnya PKS Ada Ustadznya PKS, ada kiai PKS. Nanti ke depan lagi, ada Habibnya Prabowo, ada Kiai-nya, ada Ustadznya Prabowo. Ada Habibnya Anies Baswedan ada Kiai-nya, ada Ustadznya. Ganjar demikian, ada Habibnya, ada Kiai-nya, Ustadznya. Yang dibunturkan Ustadznya, yang dibunturkan Kiai-nya, yang dibunturkan Habibnya. Lah terus umat bagaimana? Saja bisa dibenturkan karena politik, kalau perannya saja bisa dibenturkan karena beda beda, -beda, -beda. kalau para ustadz saja bisa dibenturkan, bagaimana umat Islam yang murtad saat ini? Maka itu pada kesempatan ini saya berbicara jangan ikut harus dalam perpecahan setuju ya ya mudah-mudahan di konflik LBS ini kedepan ada penduduk Prabowo ada penduduk Anies Ganjar Puan Mahardani atau siapapun saya akan undang semua kuperkesai di sini minum kopi kita kasih contoh dari tempat yang sederhana ini di LBS ini setuju nah, nanti akan saya itu kita kenal, kan? ya nah, ini ini pemahaman kenapa yang saya kutipkan di LBS ini perkota-kota Jangan saya ketikkan majelis teripan yang kayak gini-gini ini karena sudah kelompok ini kelompok ini pas ada majelis jangan datang ke beberapa orang itu saya ketikkan ada pengajian eh, ya? punya Pak Prabowo ada panas buat sendirian ya? punya Pak buat sendirian punya Pak Maharani buat sendirian apa ya? lagi majelisnya PDI ada sendiri majelisnya Gerindra ada sendiri majelisnya PKB ada sendiri majelisnya PKS sendiri salah anak-anak kecil ini tidak tahu politik yang, yang berkumpul dan sampai terjadi semua. Nah ini saja Bukan kesempatan ini saya berbicara karena ini di video dan akan saya sebar video ini. Oke okay. kita menjadi untuk di upaya yang sertara kita ya. Terima kasih. kalau mungkin sudah ada lapar makanan sambil. Nah, saya kira saya sudah terlambat tadi makanya saya makan duluan tapi kalau masih ada alhamdulillah saya makan lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh sepatah dua kata kata yang disampaikan oleh bapak